itu semuanya? Ya. Siapa yang ini akhir? Isma. Anak-anak adikku sekalian, ya? di pertemuan Ayo. sebelumnya, di pertemuan pertama kita ee uh, bahas tentang teks eh, dan eh, apa? Tentang definisi di, di kebahasaan teks teks KpD lebar kerja. Nanti kita akan buat sebuah kelompok seperti kelompok yang minggu kemarin. Kliklah anak-anak sekalian. Kita lihat kita mulai ke yang pertama yaitu tentang informasi penting dalam deskripsi skripsi. Selanjutnya Selanjutnya, menemukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks deskripsi. Yang pertama membaca keseluruhan teks deskripsi, baca dulu ini nanti akan disajikan teks deskripsi ya oh, berikut uh, teks. yang kemarin itu gambar. Nah yang selanjutnya nanti bapak akan sajikan sebuah teks. Uh, terus yang dibaca keseluruhan, Terus yang selanjutnya memahami isi tek deskripsi Pahami isinya itu apa? Selanjutnya menentukan ide pokok uh, setiap paragraf dalam tag deskripsi Jadi ide pokok dan ide paragrafnya apa? Nah itu yang kita akan uh, belajar Selanjutnya satu tur satu keluak deskripsi itu ada tiga bagian. Bagian pertama macam apa? Identifikasi. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga deskripsi bagian. Jadi satu keluak deskripsi yang pertama itu apa? Identifikasi. Identifikasi. Terus yang kedua klasifikasi. klasifikasi. Yang kedua klasifikasi. Klasifikasi. Yang pertama identifikasi Identifikasi merupakan pengetapan identitas baik orang Benda objek Apa ya baik. ini? Jadi di dalam objek Ini arahnya apakah ke subjektif, ke objektif, atau ke spesial Ini akan menggambarkan tentang apa? Memahami efek, subjektif, kukulnya Ada berapa suku dari itu? struktur yang pertama identifikasi kedua klasifikasi ketiga yang selanjutnya empat tidak ada nah, ya jadi ya, ya, ya, isi tes litik yang telah dengar dan dibaca ada dua nanti diceritakan ada yang berbentuk ada yang bentuk bisa diulat dalam tes litik boleh dari tulisannya di tanda pasannya, besar kecilnya itu jadi uh, tiba, hati -hati aja, tiba, -tiba ya. Nah, kita kerja kelompok seperti biasa kelompok satu, sebelah sini kelompok dua sini, kelompok tiga di dua, langsung ka okay. Lihat ya? Lihat ya, minggu kemarin itu tugasnya itu di sini bukan buat tag, tapi yang di sini gambar. Gambar. Kalau nah, sekarang itu tag di sini teks deskripsi 1, tag deskripsi 2, tag deskripsi 3. Ya. Jadi kalian disajikan 3 jenis tag deskripsi. Kalian baca telaah, terus selanjutnya Coba banyak kelompok Contoh deskripsi perangkat satu hal yang disisikan apa? Rincian, isi tek deskripsi, rinciannya apa? Perasaan terhadap objek yang dirasakan dalam teks 1, teks 2, dan teks 3 apa? Jadi tek deskripsinya subjektif, objektif, atau spesial Bilih salah satu ya Mana yang masuk ke objektif, subjektif, dan spesial? Iya. Seberapa ya Untuk yang dilontikkan dari itu apa? Ya. Tapi nah, sama dengan ibu yang lalu. Kalau ibu yang lalu itu lebih fokus kayak kita melihat gambar Kalau ini Waktunya waktunya 10 menit. dimulai waktunya Ini waktunya ditemukan bersama siapa? terus pindah ke uh, ini yang Sekarang nah, kita nyampe ke acara nah, ke ada perubahan ke... ya yang tidak ke... aktif hati hati hati